halo kita Ayo, lagi siap-siap mau ngapain kak? mau, ya, mau latihan statu roda jadi baru-baru uh, ini <laughs> okay, bagaimana baru nanya kayak gini? jadi uh, kakak Una baru aja gabung di komunitas uh, inlinescape ya. jadi kita mau siap-siap karena latihannya malam nanti jam 8 malam kita mau siap-siap buat berangkat Tapi ya sakit, sakit. sebagai um, apa bodyguardnya anak-anak terutama kakak Una nih dan super pribadi apa aja yang biasanya aku siapin itu kalau mau nganterin kakaknya ya. Ya. yang pertama apa kak ya. kalau peralatan kakak sendiri ya. untuk sepatu roda udah siapin belum udah apa yang disiapin kalau mau uh, berangkat? Baju. Kayak baju. baju. Mm hmm. Uh, Sepatu roda. Ya. Helm. Mm -hmm. Sama deketi. Oke. Oh, okay. Bajunya baju ganti ya kalau misalnya baju basah Terus gitu ya. Helm. Oke. Okay. Terus makanan ro ro roti gitu. Oh roti. roti. Terus air roti. minum. Roti. Eh roti. ini air minumnya nih. Ini roti roti, okay. dan sisi dan buat masker soalnya aku lagi pilek. Oh iya un lagi pilek jadi mama air minumnya makasih kasih lemon biar agak ada vitaminnya sedikit gitu ya kayaknya. Kacamata. Soalnya kata guru aku om Johan suruh bawa kacamata kan mah. Ya mau ngapain ya kita? Jadi penasaran mau minum air lemon. <ketan> <ik> mukanya enak kan? lagi-lagi yang banyak minumnya <ketan> itu dedek mukanya uh, lagi luka ya kemarin biasa lah anak-anak naik-naik kursi terus nyusruk kena deh mukanya tetapi udah kering ntar <ketan> lagi sembuh gitu biasanya ini nih oh punya dedek semua nih jaket terus uh, ini popoknya dedek subasa terus baju ini ini kain buat apa buat nutup nen. tutup kalau misalnya dedek mas minta nen jadi buat nutup supaya nggak kelihatan kan malu sisir loh kok ada nyangkut ini nah. Sisir Terus Udah lagi ya? Oh, enggak, udah. udah deh Biasanya yang mama bawa Ini baju ganti dede ah ya Masuk-masukin aja lah ya Oh tablet, mama juga bawa tablet Jadi tablet ini Jadi tablet ini buat uh, Nulis atau buat mama. Jadi buka, Bukan gambar, buat nulis Kalau uh, laporan Homeschooling kamu jadi kalau misalnya di sela-sela waktu, bisa Mama Nulis atau belajar sesuatu gitu Apa? Tata. <laughs> iya Tata udah siap Terus bawa dompet, jangan lupa Terus ini casar Ini apa ini? Barang apa ini? Terus Ini Senjata Mama biar nggak pucet Ini semua barangku tuh nggak banyak, cuma dompet doang, sama. Dah, yang lainnya punya anak-anak semua. Oke, sekarang kita siap-siap. Aduh. Ya beginilah ya. Ribetan uh, Mama Mama rumah tangga. Kalau kalian mau tahu hidupku tuh Aduh. sangat asik. <laughs> Oke, jangan lupa laundrynya. Laundry jangan lupa dibawa. Kita harus taruh. Bawa laundry-nya ya, ya, karena mama gak sempet nyuci baju, jadi kita harus taruh laundry Oke okay. San, kamu jaga rumah ya Kamu, mama tinggal dulu sama teman-temanmu, saudaramu yang lain Loh kok kabur? Mama belum selesai ngomong, oke? Okay? Oke, okay, dadah San Ya tuh anak-anak udah di dalam Gelap ya, guys Sasen udah di itu, di karsit ya? <laughs> Oke, okay, kita siap panasin mobil dan let's go. Oke, okay, siap siap siap ngapain nih? Dede belum siap ya? Kok ngengek-nggek mau apa? <laughs> Oke, okay, ayo kita berangkat, cuy! Oke kita sudah sampai. Tusu pasang daker nih biar Tuh. biar pasang diker biar apa? Biar nyamun. Biar nggak, nggak aman, ini. iya, kamu ngadap mukanya nguk dulu ya? Oke. Okay. <tuk> Gua ya loh. <tuk> lagi latihan Mama sama dedek Ini dedek Ini bonekanya sayang Dede tungu, tungu, tungu, tungu.